Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Syarah Kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang terahmati Allah SWT InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali syarahan Kitab Ihya Ulumuddin ini Masih di pertama tentang keutamaan ilmu, mengajar, belajar dan dalil dari nakli dan dalil aqli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 'alam ala ummati arba'ina hadisan min as-sunnati hatta yu'addiyaha ilaihim kuntulahu syafi'an wa syahidan." Barang siapa yang melihara empat puluh buah hadis dari sunnah atas umatku Sehingga ia menunaikannya kepada mereka Maka aku akan memberi syafaat kepadanya dan saksinya pada yaumil qiyamah Jadi orang-orang yang berilmu Yang memahami empat puluh hadis Dari Rasulullah SAW Bukan hanya memahami tapi juga mengamalkannya maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepadanya di yaumil qiyamah Dalam riwayat yang lain man hamala min ummati hadisan 'azza wa jalla al-qiyamati 'aliman Barang siapa dari umatku menghafal 40 buah hadis maka ia bertemu dengan Allah azza wa jalla pada hari kiamat sebagai seorang Yang faqih lagi alim Kemudian Dalam ruwet yang lain Man tafaqqaha Fi dinillahi Azza wa jalla Kafahu ta'ala Ma ahammahu Warazaqahu Min haythu la yahtasib Barang siapa memahami tentang agama Allah azza wa jalla maka Allah Ta'ala mencukupinya akan sesuatu yang menjadi kepentingannya dan dia memberinya rezeki dari sekiranya dari arah yang tidak dibayar perhitungkan. Jadi orang yang memahami 40 hadis, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepadanya dan memberikannya seorang yang bergelar faqih lagi alim dan juga memberikan rezekinya dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi Allah cukupkan rezekinya dan Allah berikan dari arah yang tidak dia duga-duga. Kemudian dalam riwayat yang lain Allahu Azza wa jalla ila Ibrahim alaihi Ya Ibrahim, inni alimun, uhibbu Kull alim. Uhibbu Kull alimin. Allah Azza wa Jalla memberi wahyu kepada Ibrahim. alaihi salam, hai Ibrahim, sungguhnya aku maha mengetahui. Jadi Allah itu punya sifat alim. Ya, Allah itu maha mengetahui. Dan Allah senang kepada orang-orang yang alimin. Orang-orang ya. yang juga ya, alim, berilmu. Ya. Kemudian di hadis yang lain, <tuh>. Al-alimu aminullahi subhanahu fil -ard. Orang yang berilmu adalah orang-orang yang menjadi kepercayaan Allah. Azza wajalla di atas muka bumi ini. Jadi orang-orang yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan adalah orang-orang yang alim dari Allah Azza wajalla. Kemudian di hadis yang lain, sinfa nimin ummati idha solhu soluhan nasu wa idha fasadu fasadan nas fasadan nasul. Umarok wal fuqaha Dua golongan dari umatku Apabila mereka baik maka manusia akan menjadi baik Dan jika mereka rusak maka manusia pun akan menjadi rusak Yaitu yang pertama adalah Umar. ya Umaro ini yang diberikan amanah Mengurus kaum muslimin Yaitu pemerintah Ya Ya, seperti Raja, Sultan, Presiden, Perdana Menteri itu orang-orang diberi amanah. Kemudian fuqoha, fuqoha itu orang-orang yang faqih, faham dengan ilmu agama. Yang kalau dua ini rusak, maka rusaklah kaum muslimin, rusaklah umat Rasulullah SAW. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang sedemikian karena kerusakan suatu pemerintahan dan kerusakan para ulama akan membawa kerusakan moral dan tentu saja akan mengundang datangnya seperti yang kita ketahui musibah yang berturut-turut ya, banjir gempa bumi gunung meletus dan sebagainya itu adalah tidak terlepas dari perbuatan manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain ala la azdadu fihi ilman azza wa jalla fi tulu Apabila datang hari kepadaku, padanya saya tidak bertambah ilmu yang mendekatkan saya kepada Allah Azza wa Jalla, maka saya tidak mendapat berkah pada terbitnya matahari itu. Ini satu ungkapan dari Rasulullah SAW. Jadi, beliau menegaskan bahwa apabila satu hari saja beliau tidak bertambah satu ilmu yang ilmu itu mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia seolah-olah tidak mendapatkan berkah pada hari itu maka ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang semakin membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian beliau juga bersabda mengenai utama ilmu atas ibadah dan mati syahid fadlul alimi ala abid ala adna min ashabi Keutamaan orang yang alim Atas orang ahli ibadah Adalah seperti keutamanku Atas orang yang paling rendah dari sahabatku Jadi ada satu kisah Iblis itu Ingin menggoda orang yang sholat ya. Tapi Iblis membatalkan niatnya Karena di dekat orang yang sholat itu ada seorang alim yang lagi tidur, ya. Jadi orang alim tidurnya saja disegani oleh iblis, sehingga membuat iblis itu enggan untuk menggoda orang yang sedang beribadah dan orang yang beribadah itu orang yang jahil, yang tidak faham dengan Ibadahnya hanya beribadah saja tanpa ilmu orang yang dalam kisah tersebut. Maka Iblis kemudian mengurungkan niatnya untuk menggoda orang yang sedang sholat tadi gara-gara di dekatnya ada seorang yang alim. Kemudian Mbak berkata maka lihatlah bagaimana beliau menjadikan ilmu itu menyertai derajat kenabian. Dan bagaimanakah beliau menurunkan derajat amal yang kosong dari ilmu Meskipun orang yang beribadah itu tidak kosong dari ilmu tentang ibadah yang ditukuin Karena seandainya tanpa ilmu maka bukanlah ibadah Maka dikatakan Fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamar badri ala sa'iril kawakib Kelebihan orang alim atau seorang ahli ibadah adalah seperti kelebihan bulan Pada malam purnama atau seluruh bintang-bintang Jadi diibaratkan orang-orang yang alim itu seperti bulan ya. Seperti bulan pada malam purnama ya. Dan di sekitar bulan itu ada bintang-bintang Dan bintang-bintang itu Ya, adalah orang-orang yang ahli ibadah dan bulan itu adalah orang yang alim begitu dahsyatnya cahayanya orang yang alim itu sehingga diumpamakan Rasulullah itu seperti ya kelebihan bulan pada malam purnama ya, atas seluruh bintang-bintang kemudian di hadis yang lain yasfa'u yawmal qiyamah salah satu nabiya, summal ulama, thumma syuhada, ya pada hari kiamat ada tiga orang yang bisa memberi syafaat, ya jadi tiga orang memberi syafaat yang pertama adalah para al-anbiya, para nabi, kemudian para ulama dan orang yang mati syahid ini kelebihannya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau membesarkan derajat ilmu dengan mengiringi derajat kenabian dan di atas mati syahid. Padahal terdapat hadis mengenai keutamaan mati syahid sehingga beliau bersabda Ma'abadallah ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin fid dini walafakihun wahidun ashaddu ala syayat min ya. Tidaklah Allah Taala bersembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada pemahaman terhadap agama. Sungguh seorang fakih itu lebih berat atas syaitan daripada seribu orang ahli ibadah. Setiap suatu itu mempunyai tiang Dan tiang agama itu adalah fikri Seperti yang tadi saya ceritakan Tentang orang yang Beribadah tapi dia Tidak berilmu Hanya sekedar ibadah saja Maka sangat mudah Untuk diperdaya oleh Iblis Kemudian di hadis yang lain Khoyrudinikum Ais Aisaruhu وخير العبادات الفقه sebaik-baik agamamu adalah yang termudahnya dan sebaik baik ibadah adalah fikih pemahaman jadi ketika Rasulullah menjalankan satu ibadah maka ibadah itu diambil yang termudah ya bukan dalam artian mudah uh, bisa di Potong-potong ya ibadah itu. Seperti Ramadan misalnya 30 hari dipotong. Bukan seperti, tapi diambil mana yang mudah. Misalnya kita berada dalam perjalanan, ya perjalanan jauh sampai 100 kilo, maka agama memberikan kemudahan untuk sholat. Yaitu sholat dikosor, diringkas, dan dijama'ah kemudahan, solatnya diringkas yang empat jadi dua ya subuh, eh apa e, zuhur bisa digabung dengan asar maghrib digabung dengan isya, itu salah satu kemudahan dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala fadlul mu'minin minal al alimi alal mu'minin abidin di 70 derajat. Keutamaan orang mukmin yang alim atas mukmin yang ahli ibadah adalah seumpama 70 derajat. Jadi orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah derajatnya tinggi sekali. Tapi hati-hati. Ya, hati-hati di sini. Orang yang tadi berilmu Ilmunya tidak Makin membuat dia dekat kepada Allah Itu justru menjadi Bencana bagi dia Maka ilmu yang baik itu Yang membuat kita semakin takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalam sabda yang lain Innakum Asbahtum Fi zamanin Kathirin fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu wa khutaba'uhu qalilun sa'iluhu katsirin mu'tawul 'amalu fihi khairun minal al-'ilm wa sayati'i 'alan nas zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu Qalilun mu'tawhu kathirun Sa'iluhu ilmu fihi khairun al amal Sesungguhnya kamu menjadi dalam satu masa yang banyak ahli fikihnya Sedikit kura, yaitu orang ahli yang baca Al-Quran Dan ahli khutbah pidato Sedikit orang yang minta-minta dan banyak orang yang memberi Amal padanya adalah lebih baik daripada ilmu. Tidak ada satu zaman di saat itu banyak ahli fikihnya, yang ahli baca Quran sedikit, ahli pidatonya eh, sedikit juga, yang minta-minta sedikit, yang banyak orang memberi. Ya maka waktu itu di zaman itu yang lebih baik adalah amal ya, daripada ilmu, ya, karena orang yang berilmu banyak, ya itulah yang terjadi di zaman ketika para sahabat Rasulullah Sallam, ya dan juga sesudahnya para Salafus Saleh, ya, banyak sekali ahli fikihnya, sedikit orang yang alukuro, ya. Kori, ya. Kori sedikit, ya, ahli pidato juga sedikit. Banyak orang beramal daripada orang hanya membangga-banggakan uh, uh, ilmunya. Ya. Dan akan datang kepada manusia masa yang sedikit ahli fikihnya. Ya, kata Rasulullah, "Akan datang satu masa, fikih itu sedikit orang yang fakih yang ngerti masalah agama ini. Sedikit sekali yang banyak itu yang pintar ngomong juru pidato, ya ngomong di sana, ngomong di sini, ya, dan sedikit orang yang memberi, banyak orang yang meminta-minta. Maka pada saat itu ilmu lebih baik daripada amal." Ya. Nah di zaman ini, inilah yang di zaman sekarang kita sedang alami ini Orang yang fakih mengerti masalah agama itu sangat sedikit sekali Yang banyak orang yang pandai bicara, pandai pidato, pandai khutbah ya Yang memberi sedikit, yang minta banyak maka di satu kata Rasulullah, ilmu lebih baik daripada amal. Jadi menuntut ilmu lebih utama waktu itu. Karena sedikitnya orang-orang yang berilmu, yang faham. Ya. Tapi yang beramal banyak. Ya. Beramal untuk meminta-minta, minta sana minta sini, minta sumbangan ini sumbangan itu, tapi memberi sedikit, ya. kalau di zaman Rasulullah yang beri banyak, yang minta sedikit, karena orang bukannya tidak meminta, orang mengerti, faham, ya. Nah ini satu. Uh, buat dari Rasulullah SAW Kemudian di hadis yang lain Baina al alimi wal-abidi mi'atu darajatin Baina kulli darajataini khudrul jawadil muda Mudemiri sab'ina sanah ya. Antara orang yang alim dan orang yang beribadah adalah 100 derajat Ini di hadis yang lain Antara setiap 2 derajat itu ditempuh kuda pacuan dilatih selama 70 tahun Jadi bayangkan Orang yang alim dengan yang ibadah itu selisihnya 100 derajat Dua derajat itu jaraknya seperti kuda pacuan yang dilatih selama 70 tahun. Ya. Luar, biasa. Ya, luar biasa. Makanya kita hari ini yang punya anak. ya Ajarkanlah anak-anak kita itu dengan ilmu agama sebagai bekal dan juga ilmu dunia ilmu agama bekal untuk ke akhirat, ilmu dunia bekal untuk dia selama di dunia. Ya, Jadi dari sejak dini beri pemahaman tentang agama sampai dia paham, mengerti mana yang dibolehkan, mana yang dilarang oleh Allah subhanahu taala. Kemudian di hadis yang lain, ya Rasulullah. Ayyul A'mali afdul Ya ditanyakan Wahai Rasulullah amal apakah yang lebih utama Faqal Al-ilmu billahi Azza wa Jalla nah, Yang pertama itu adalah ilmu Tentang Allah Ya kata Rasul. Jadi pengetahuan tentang Allah Ma'rifatullah Ya ilmu ma'rifat Mengenal Allah Ya, ada sifat 20 sampai sehalus-halusnya kita mengenal Allah Subhanahu. Ini yang utama. Faqal ayil ilmi turid. Kemudian ditanya lagi. Ya, ilmu apakah yang dikehendaki? Qala shallallahu alaihi wasallam Al-ilmu billahi subhanahu ya Al-ilmu billahi subhanahu ya. Kemudian beliau Menjawab lagi Ilmu tentang Allah Masih disebut Ya yang kedua kali masih tentang Allah lagi. Ditekankan lebih dalam lagi. Jadi jangan sekedar kulit kita belajar ilmu. Ma'rifatullah itu sampai ke dalam. <tik> ya, lalu dikatakan lagi kepada Rasulullah bertanya mengenai amal, sedangkan engkau menjawab mengenai ilmu ya jadi sahabat ini nanya ya, ke Rasulullah yang ditanya itu amal kok yang dijawab itu ilmu gitu alaihi maka Rasulullah menjawab inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billahi وَإِنَّ كَثِيرُ الْأَمَالِ Rasulullah Rasulullah tegas kan Sesungguhnya amalnya sedikit Disertai dengan ilmu Tentang Allah itu lebih, berbaik, lebih berguna Lebih bermanfaat Daripada banyak amal Tapi jahil mengenai Allah nah, Itu tidak bermanfaat ya. Inilah mengapa di zaman sekarang orang berlomba-lomba banyak amal ini, amal itu, bangun masjid, ngurus mati asuhan dan lain, -lain. bukan tidak boleh, silahkan aja, tapi harus ada ilmunya. Ngurus wakaf dan lain-lain. Ya. Ngurus zakat, ngurus haji dan itu harus ada ilmunya. Jadi jangan sampai kita kosong dari ilmu. Sehingga membuat kita menjadi sia-sia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Kemudian beliau bersabda Ya ba'anthu Allah subhanahu al ibadah yawmal qiyamah Thumma ya ba'anthu ulama' Thumma ya'qul Ya ma'asyaral ulama' Inni lama dzat ilmi fi kum illa li ilmi bikkum, ولم أضع إلمي فيكم لا أأذبكم إذا هبو فقد غفرت لكم. AllahمasyaAllah pada hari kiaman bangkitkan hamba-hamba kemudian dia membangkitkan para ulama. Kemudian dia berfirman, "Wahai golongan ulama, sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmuku kepadamu kecuali karena aku mengetahui tentang kamu, dan aku letakkan ilmuku kepadamu agar aku tidak menyiksamu. Pergilah, karena aku telah memberi ampunan kepadamu." Ini sesuai dengan yang dikatakan dia di hadis sebelumnya. Makhluk-makhluk itu minta ampun bagi orang-orang yang berilmu, gunung, laut. Hewan, burung, kucing, ya semua makhluk Allah. Ya. Di darat, di laut ikan. Maka Allah menegaskan bahwa Allah juga mengampuni mereka, karena orang yang berilmu ini sangat banyak sekali kehilafan dan kesalahannya. Namun Allah Maha Pengampun. Maha luas ampunannya Sehingga kita jangan menutup Pintu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segampang-gampangnya Memfurnis orang itu Neraka jahanam. Jangan sampai kita berkata seperti itu Seolah-olah yang punya neraka itu kita Padahal Allah sendiri Dia menegaskan dengan namanya Bahwa dia itu Maha pengampun Kofur rahim, Maha Pengampun, ya, lagi Maha Penyayang. Apa yang kurang? Ya, bahkan ada satu kisah, kan, orang yang tidak punya kasih sayang dengan kucing sampai kucingnya mati. Ya. Padahal dia seorang yang banyak amalnya. Tapi dia tidak punya rasa kasih sayang dengan makhluk Allah, maka dia difonis di akhirat itu, Diazab azab oleh Allah Subhanahu wa Tapi ada juga pelacur ya, yang berbagi minum dengan seekor anjing, padahal dia kehausan si pelacur ini, kemudian dia meninggal dunia. Dia korbankan dirinya agar si anjing ini bisa tetap hidup, dan dia meninggal dunia ketika di alam sana. Dia diampunkan dosa-dosanya, walaupun dia profesinya seorang pelacur. Tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, dia sayang kepada makhluk Allah, seekor anjing yang kita bilang najis. Tapi Allah memberikan. Mafirahnya, ampunannya. Nilai rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita lupakan. Ya, marilah kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan husnul khotimah. Adapun asar, kata-kata sahabat Ali bin Abi Talib, karena Jalla radhiallahu." an berkata kepada Kumail bin Ziyad, Hai Kumail." Ilmu itu lebih utama daripada harta Karena ilmu itu menjagamu sedangkan kamu menjaga harta Ilmu adalah hakim sedangkan harta adalah yang dihakimi Harta menjadi berkurang dengan dibelanjakan Sedangkan ilmu menjadi berkembang dengan dibelanjakan diberikan kepada orang lain Ali juga berkata orang yang alim itu lebih utama daripada orang yang berpuasa Berdiri ibadah malam dan berjuang berjihad Apabila seorang alim meninggal maka berlubanglah dalam Islam Dengan satu lubang yang tidak tertutup kecuali oleh penggantinya Nah ini kapan dari Sayyidina Ali yang luar biasa. Kemudian dia membaca satu nazam. Mal fakhru illa li ahlil ilmi innahum alal huda liman istahda adillah faqadru kullun Rukllum riin makana Yahusnuhu wal nali ahlil ilmi a'dau. Fafuz bi ilmin taish hayan bihi abada an nasu wa ahlul ilmi ahya. Ali Tidak ada kebanggaan Kecuali bagi ahli ilmu Sesungguhnya mereka di atas petunjuk Dan mereka menunjuk Orang yang minta petunjuk Petunjuk Bagi orang yang minta petunjuk Nilai setiap orang adalah Sesuatu yang menjadikannya baik Sedangkan orang-orang bodoh itu musuh Ahli ilmu Maka carilah kemenangan kamu dengan ilmu Dengan ilmu itu kamu hidup selamanya Manusia itu mati, sedangkan ahli ilmu itu hidup. Indah sekali. Yang dikatakanlah Sidina Ali, ya, bahwa orang yang ahli ilmu itu hidup selamanya. Dan manusia akan mengalami kematian, tapi ahli ilmu akan selalu hidup. Ya. Coba kita lihat Imam Ghazali saja yang sedang kita syarah kitabnya, ini sudah seribu tahun kitabnya. Seolah-olah beliau masih hidup, ya tidak mati padahal dia sudah seribu tahun yang lalu sudah kembali ke Rahmatullah tapi kitabnya hari ini masih dibaca orang dimanapun. Ada orang yang mengatakan hati-hati ketika membaca Ihya, eh karena di situ banyak hadis-hadis yang lemah, yang do'if, benar hadis doif itu tidak boleh dijadikan hukum. ya, Untuk jadi dasar hukum, hukum dalam artian eh, memfonis seseorang dalam hal pidana, ya itu tidak boleh. Tapi kalau itu sifatnya untuk fadilah amal, boleh, tidak ada masalah. Atau sebagai tazkirah, Mengingat itu tidak masalah, dan sejumlah ulama pun membolehkan. kan? Ya, tidak ada yang melarang. Abdul Aswad berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada ilmu para raja itu memerintah manusia, sedangkan para ahli ilmu memerintah para raja. Jadi, bisa dibayangkan, raja memerintah manusia." sedangkan ahli ilmu dia memerintah para raja, di raja bisa penguasa bisa diperintah oleh ahli ilmu, ya karena pengetahuannya. Ya kawan sekarang ahli ilmu itu seperti saintis, ya, ilmuwan itu oleh ahli ilmu yang bisa merubah kebijakan satu negara. Ibnu Abbas dalam berkata, Sulaiman bin Daud alaihissalam disuruh memilih antara ilmu, harta dan kerajaan. Maka beliau memilih ilmu. Lalu beliau diberi harta dan kerajaan. Jadi Sulaiman bin Daud alaihissalam disuruh memilih ilmu, harta, kerajaan. dia pilih ilmu dahulu. Akhirnya beliau diberi bukan hanya ilmu, tapi diberi juga harta dan diberi kerajaan. Nul barang ditanya, siapakah manusia itu? Yang menjawab para ulama. Ditanyakan lagi, siapakah para raja itu? Yang menjawab orang yang zuhud. Ditanyakan lagi, siapakah orang yang rendah itu? Yang menjawab orang yang makan dunia dengan agama. Ia tidak masukkan orang yang tidak berilmu ke golongan manusia. Karena kekhususan yang beda ke manusia terhadap seluruh hewan adalah ilmu. Nah, jadi dikatakan Nul Barak, ini seorang ulama besar. Ya. Seorang ahli fikih juga, Al-Hadis. Siapakah raja itu? Raja itu orang yang zuhud. Siapakah yang manusia itu? Manusia itu para ulama. Luar biasa. ya Orang yang mengerti. Dialah manusia yang sejati. Raja, orang yang zuhud. Zuhud dengan dunia. Dia menguasai dunia. Dunia tunduk di kakinya. Menyembahnya. Dialah raja. Siapa kayak orang yang rendah itu? Orang yang memakan dunia dengan agama. Orang yang menjual agamanya untuk dunia. ya. Dan sekarang banyak sekali orang yang menjual agamanya untuk dunia. Ia tidak memasukkan orang yang tidak berilmu ke golongan manusia. Karena kekhususan yang bedakan manusia terhadap seluruh hewan adalah ilmu. Jadi Ibn al-Barq akan mengatakan orang yang tidak berilmu itu sama dengan hewan. Karena tidak punya ilmu, tidak berakal Ini seorang ulama Zaman dahulu sudah berkata demikian Maka umat Islam Di zaman itu mulia karena ilmu Sehingga orang-orang Barat belajar ke dunia Islam Pergi ke Baghdad, pergi ke Andalusia, pergi Ke Mesir, semuanya menuntut Ilmu Sehingga di Eropa Sampai muncullah namanya Zaman Renaissance Zaman kebangkitan, pencerahan. Karena apa? Karena jasa dari umat Islam. Yang mengajarkan orang-orang Eropa itu tentang ilmu. Ya, sehingga dikisahkan Raja Andalusia itu pernah berkirim sabun kepada Raja di Inggris. Ya. Raja Henry. Kemudian Raja itu menerima hadiah dari Sultan Andalusia, Spanyol. Nah ketika dia menerima hadiah itu, bingunglah seisi istana ini benda apa ini. Ya. Kemudian yang membawa hadiah tersebut, Keheran-heranan. Sekelas raja saja tidak tahu benda apakah yang sedang dia terima. Ya, saking terbelakangnya Eropa di zaman itu. Sehingga sabunnya dia tidak tahu. Nah kemudian dijelaskan oleh yang mengantar bahwa ini adalah sabun untuk mandi. Kalau kami di dunia Islam mandi itu... Ya, bukan hanya dengan air tapi juga dengan sabun untuk membunuh kuman-kuman. Maka tercenganglah seisi istana beserta keluarganya mendengar penjelasan utusan dari Kesultanan Andalusia di Spanyol. Maka dikirimlah putra-putra terbaik dari Inggris itu untuk berguru belajar ke Andalusia. Sehingga Andalusia menjadi mercusuar dunia di zaman itu selain Baghdad, Maroko, Mesir, ya, dan juga Mekah, Madinah itu sudah tidak usah disebut lagi. Jadi ya, dunia Islam sedang sibuknya dengan universitas penelitiannya, sementara di Eropa itu sedang gagap-gagapnya. Hanya untuk mandi saja, mereka tidak paham apa itu sabun. Tapi ternyata sekarang apa yang terjadi? Orang-orang Eropa justru yang banyak produksi sabun dan mengirimnya ke dunia Islam. Sabun-sabun ya. terbaik banyak dikirim dari Eropa. Ya, justru kita Hari ini meninggalkan warisan dari leluhur luhur kita tersebut. Maka manusia, kata Ibnu al-Barak, adalah manusia itu yang menjadi mulia karena ilmu. Kemuliaan itu bukan karena kekuatan. Bukan karena kekuatan dirinya. Karena unta itu lebih kuat daripadanya. Dan bukan karena besarnya, karena gajah itu lebih besar daripadanya. Dan bukan karena beraninya, karena binatang buas itu lebih berani darinya. Bukan karena makannya, karena lembu itu lebih besar perutnya daripada perut manusia. Dan bukan karena uh, hasrat seksualnya, karena burung pipit paling rendah itu lebih kuat hasrat seksual daripada yang lain. Bahkan manusia itu tidak dijadikan, tidak diciptakan kecuali karena ilmu. Begitu nah, disampaikan oleh Ibnul Hebatnya ya, Manusia itu yaitu orang yang berilmu Dia lebih mulia Kalau dia tidak berilmu Dia tidak ada bedanya dengan hewan Yang hanya memuaskan nafsunya Hanya makan, minum Tidur, bangun Tidur lagi, makan lagi ya, Berhubungan Badan dengan istrinya Itu saja pekerjaannya Kosong dari ilmu. Maka orang itu tidak ada bedanya dengan hewan. Na'udzubillah menjadi. Maka disinilah pentingnya ilmu. Dengan ilmu itulah kita menjadi, seperti kata Nul Barak, menjadi seorang manusia yang sejati. Sebagai lama berkata, wahai kiranya, apakah yang diperoleh oleh orang yang tidak memiliki ilmu? Dan apakah yang tidak diperoleh oleh orang yang memiliki ilmu? Maka Nabi SAW, menjawab Quranu, anna minhu ma azzama ma Barang siapa diberi Al-Quran, lalu dia memandang bahwa ada seorang yang diberi sesuatu yang lebih baik daripadanya, maka dia telah menghina yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Jadi, Al-Quran itu satu pemberian yang besar. Jadi kalau kita diberi pemahaman tentang Al-Quran dan juga tentang hadis Rasulullah SAW dan juga hikmah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita merendahkannya, maka kita akan merendahkan oleh ya Allah Subhanahu taala. Lihatlah para luhur-luhur kita terdahulu. Mereka menjadikan Al-Quran bukan hanya cuman dibaca, tapi sudah diamalkan, menjadi bukti, menjadi nyata. Ya. Fatul Mausuli Rahimahullah berkata, bukankah orang sakit apabila dicegah makan, minum dan obat, maka dia mati? Mereka orang-orang menjawab, iya, Ia berkata demikian juga hati, apabila dicegah daripadanya hikmah, dan ilmu selama tiga hari, maka hati itu akan mati. Ya, ini kata seorang ulama, ya, Fatul, mau Rahimahullah. ya, karena makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Dan dengan keduanya, hidupnya hati, sebagaimana makanan tubuh adalah makan. Jadi, hati juga perlu makanan. Ya, batin kita perlu makanan. Apa makanannya? Ya, makanannya ilmu, kasih makan ilmu, hikmah ya, yang akan melahirkan amal. Ya. Kemudian, berkata, "Belum berkata barang siapa yang tidak mendapat ilmu, maka hatinya sakit, sedangkan matinya itu pasti." Ya, orang yang tidak makan tiga hari. Dia sakit dan lama-kelamaan bisa mati. Begitu juga orang yang tidak mendapatkan ilmu selama tiga hari. Sakit hatinya. Kosong dia hatinya itu karena dia tidak mendapatkan ilmu. Dan setelah tiga hari hatinya menjadi mati. Tetapi ia tidak merasakannya. Nah ini uniknya. Ya. Orang yang hatinya mati tidak merasakan dia hatinya sedang mati. Kenapa? Karena cinta dan sibuk dengan dunia itu mematikan perasaannya. Sebagaimana takut itu kadang-kadang menyediakan sakitnya luka seketika. Meskipun luka itu masih ada. Ini luar biasa kata-kata. Jadi orang yang cinta dengan dunia, sibuk dengan dunia. Maka dia tidak merasa sedang sakit. Ya, padahal dia sedang sakit ya. Jadi secara psikologis Dia sakit, tapi dia tidak merasa tidak sakit Jadi secara kejiwaan, psikologis Dia sakit Walaupun secara lahir Dia sepertinya sehat-sehat saja Tapi secara batinia Spiritual, dia sebenarnya sedang sakit Dan ini yang terjadi di zaman sekarang Banyak manusia yang sakit Ya Sakit, di hatinya ada penyakit, tapi dia tidak merasa dia sedang sakit, padahal dia sedang sakit. Apabila kematian telah menghilangkan bebanan-bebanan dunia, maka dia merasakan kebinasaannya dan ia menyesal dengan sesalahan yang besar, namun sesalahan itu tidak berguna baginya. Jadi kalau kematian itu menghilangkan beban dunia, dia sangat menyesal sekali, Ketika akhir hayatnya, tapi sudah tidak berguna lagi. Inilah orang yang hatinya mati ketika dia menghadapi sakaratul maut. Dia baru menyesal. Itu seperti perasaan orang yang aman dari takutnya dan orang yang sadar dari mabuknya terhadap luka-luka yang deritanya dalam keadaan mabuknya atau dalam keadaan takut. Maka kita mohon berdiri kepada Allah pada hari dibukanya, tutup sesungguhnya manusia itu tidur. Apabila mati, maka mereka terbangun. Jadi manusia itu ketika dia hidup sebenarnya dia tidur. Manusia yang tadi hatinya sakit. Yang ada penyakit. Ya. Yang tiga hari, tiga hari tidak mendapat ilmu. Ya. Kosong dari ilmu. Dia sakit sebenarnya. Tapi ketika dia mati, dia baru terjaga, terbangun. Oh ya Allah. Ternyata begini, rupanya akhirat. Nah oh, ya terbuka dia. Karena kecintanya kepada dunia tadi, dia lupa pada akhirat. Ini dikatakan oleh Fatul Monsuli Rahimahullah. Kemudian Al-Hasan Rahimahullah berkata, tinta ulama itu ditimbang dengan darah syuhada, Maka tinta ulama itu lebih unggul dari darah, darah syuhadah. Ibn Masyidullah juga berkata, wajib atasmu untuk berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Sedangkan diangkatnya ilmu itu adalah matinya perawi-perawinya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai syuhada itu senang dibangkitkan oleh Allah sebagai ulama karena kemuliaan ulama yang mereka lihat. Jadi orang yang mati syahid ya. Bayangan kita orang mati syahid itu udah, udah, udah, udah luar biasa. Ternyata kata maksud orang yang dia bersumpah demi zat yang jiwaku di tangan sungguh orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai syuhada itu senang kalau dibangkitkan Allah itu dia jadi ulama. Karena dia melihat kemuliaan ulama itu di akhirat itu luar biasa lebih tinggi dari para syuhada ternyata. Nah, sungguhnya seorang itu tidak dilahirkan sebagai orang berilmu, namun ilmu itu dengan belajar. Jadi kita ini lahir tidak tahu apa-apa. Maka membukanya adalah dengan belajar. Kemudian Ibnu Abbas Ridwan berkata, mendiskusikan ilmu pada sebagian malam lebih saya sukai daripada menghidupkan malam itu dengan sholat dan sebagainya. Jadi, kebiasaan para sahabat malam jadi ajang diskusi, belajar, ya, diskusi, membahas suatu ilmu, itu lebih lebih menarik untuk mereka daripada sholat dan sebagainya, baca Quran. Ya. Ini kelezatan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, bisa dilihat. Orang-orang ketika malam hari, ya di zaman sekarang, ada yang tahan di warung kopi, sampai subuh, ya, di hadapan handphonenya, yang nggak tahu apa yang dikerjakan. Dengan Rokok yang tidak habis-habisnya. Dia rusak tubuhnya, dia rusak matanya. Dia habiskan umurnya, bermalam-malam di tempat seperti itu. Dia sebenarnya sudah mati hatinya. Sudah berpenyakit. Dan dia akan menyesal nanti ketika kematian datang kepadanya. Disitulah dia baru terbangun, tersadar. Bahwa dia tertipu dengan isi dunia ini. Maka Ibn Abbas mengatakan, Mendiskusikan ilmu pada sebagian malam Itu lebih dia sukai daripada menghidupkan malam Dengan sholat dan Ibadah-ibadah lainnya ya. Demikian juga dari Abu Hurairah, Ridwan dan Ahmad bin Hanbar Rahimahullah Sama mereka-mereka ini Senang dengan Belajar di malam hari Diskusi ya. Karena ketika malam itulah Ilmu-ilmu Banyak yang turun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala alasan berkata mengenai firman Allah Taala rabana atina fit dunya hasana wa fil akhirat yasana al-Baqarah 201 wahai Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat biasanya kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah ini dikatakan oleh Al Hasan Jadi kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Orang berilmu, beribadah. Itu kebaikan di, di dunia. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah seseorang itu bertemu dengan Allah di dalam syurganya. Ditanyakan kepada sebagian hukama barang Apakah yang selalu mengikuti pemiliknya? Dia berkata, barang yang mana apabila kapalmu tenggelam, maka kamu berenang bersamanya. Dialah ilmu. Perumpamaan berhukama. Ilmu itulah yang akan menjaga kita nanti, dia akhir. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tenggelam yang kapal hancurnya badan karena mati. Sebagai mereka berkata, barang siapa mengambil hikmah ilmu sebagai kendali. Maka manusia menjadikannya sebagai pemimpin. Barang siapa mengetahui hikmah, maka dia dipandang oleh semua mata dengan penghormatan. Ya. Jadi, ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala, hancurlah badan kita ini, ya, dimakan oleh cacing-cacing tanah, ya kecuali yang badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hancur. Seperti badannya para nabi, para wali, orang-orang pilihan Allah. Maka ilmu itulah yang menjaga meliputi mereka. Imam Syafi'i rahimahullah berkata termasuk kemuliaan ilmu adalah setiap orang yang dikatakan berilmu walaupun mengenai sesuatu yang remeh. Maka dia bergembira dan barang siapa yang dikatakan tidak memiliki ilmu maka dia bersedih. Jadi kalau orang yang merasakan kemuliaan satu ilmu, dia punya satu ilmu. Walaupun kecil ilmunya, tapi dia gembira ketika dikatakan, oh dia mengerti berilmu, paham masalah ini. Tapi kalau dia dikatakan dia tidak punya ilmu tentang ini, maka sedih rasanya dia. Maka dia memiliki kemuliaan ilmu tersebut. Umar dalam berkata, "Wahai manusia, wajib atasmu untuk berilmu. Sungguhnya Allah yang Maha Suci memiliki selendang yang dicintainya. Barang siapa menuntut satu bab dari ilmu, maka Allah menyelendangnya dengan selendangnya." Ya, ini kata Umar bin Khattab. Jadi, Allah itu punya selendang yang dicintainya. Kalau kita belajar satu bab dari ilmu, maka Allah memberi kita selendang. Alangkah indahnya jika ia berbuat dosa, maka ia memperbaikinya tiga kali agar serendahnya tidak terlepas daripadanya meskipun dosanya itu berkepanjangan sehingga dia meninggal. Nasser ya. Umar jika dia berbuat dosa maka ia diminta untuk ber memperbaikinya, bertaubat atas dosanya agar serendahnya tidak lepas daripadanya meskipun dosanya itu berkepanjangan sampai dia meninggal. Alangkah mulianya orang-orang yang berilmu ini. al ahnam Rahimahullah berkata, ulama itu hampir-hampir sebagai Tuhan. Ini ada seorang ulama mengatakan, ulama itu hampir-hampir sebagai Tuhan. Dan setiap kemuliaan yang tidak dimantapkan oleh ilmu, maka akhirnya menjadi hina. Karena kemuliaan ilmu itu, banyak ulama itu sangat dicintai. Sudah seperti disayang laksana Tuhan. Hampir-hampir. Ya, walaupun kita tetap menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kemuliaan yang tidak dimantapkan oleh ilmu, maka akhirnya menjadi hina. Orang yang mulia tapi dia tidak berilmu, dia akhirnya menjadi hina. Orang yang punya jabatan tinggi tapi bodoh, ya, nanti akan jadi hina dia. Karena dia kosong dari ilmu, tidak punya apa-apa. Salim bin Abil Jad berkata, "Tuanku membeliku dengan 300 dirham dan dia memberikan saya." Lalu saya berkata, "Dengan apakah saya bekerja?" Maka saya bekerja dengan ilmu dan tidak genap setahun bagiku, sehingga datanglah Amir Madinah kepadaku dan saya tidak mengizinkan baginya." Ya, Salim bin Abil Jad, ya. dia seorang budak dimerdekakan dengan tiga ratus Ya. Bayangkan seorang budak merdeka dibayar dengan ilmu. ya bekerja dengan ilmu. Dia bekerja dengan ilmu, ya. Dan ada seorang Amir dari Madinah ingin membeli dia, ingin membayarnya juga untuk memerdekan, tapi tidak diberi. Padahal dia seorang budak. Tapi budak yang berilmu. Ini luar biasa derajat orang yang berilmu. Sampai orang itu mencarinya. Ya. Coba kita lihat tukang. Tukang yang berilmu dengan tukang yang tidak berilmu itu jauh sekali bayarannya. Ya, orang mau membayar untuk tukang yang berilmu, yang paham dan orang ikhlas membayar dengan bayaran mahal, tapi tukang yang tidak punya ilmu walaupun dia judulnya profesinya tukang tapi tidak berilmu jahil dibayar mahal pun orang nggak ada yang mau ya maka orang-orang yang punya profesi ya seperti arsitek ya itu dihargai karena ilmunya pengetahuannya wawasannya ya kontraktor Ya, ketika dia mengetahui begitu banyak pengetahuan tentang arsitektur, bangunan, ya, termasuk di zaman sekarang orang yang bisa programmer, buat program ahli, itu orang yang faham, mengerti, ya, maka dibayarnya sangat mahal. Orang yang bisa Membuat desain grafis ya, Edit uh, Video, edit foto Itu orang-orang berilmu semua Orang-orang ya. yang bukan sembarangan ya. Jadi kelebihan ilmu itu Membuat orang di dunia sendiri pun sudah melihat bedanya. Ya. Az-Zubair bin Abu Bakar berkata, Ayahku di Irak berkirim surat kepadaku wajib atasmu berilmu. Ya. Jika kamu fakir, maka ilmu itu menjadi hartamu. Jika kamu kaya, maka ilmu itu menjadi keindahan bagimu. Nah, indah sekali. Ya. Ya. Zuber bin Abu Akar akhirnya kirim surat kepada anaknya wajib bagi kamu tuh belajar, berilmu kalau kamu fakir ilmu itu jadi hartamu kalau kamu kaya maka dia jadi keindahan bagimu. orang kaya berilmu indahlah hidupnya orang fakir, miskin, berilmu maka dia jadi hartanya kekayaannya yang tidak ternilai. Demikian diikatkan juga dalam wasiat wasiat Lukman kepada anaknya dia berkata wahai anakku duduklah pada ulama dan rapatlah kepada mereka dengan kedua lututmu karena sungguhnya Allah yang maha suci menghidupkan hati dengan cahaya hikmah sebagaimana dia menghidupkan tanah dengan hujan dari langit luar biasa. Wasiat Lukman kepada anaknya, nyuruh anaknya duduk dengan para ulama, merapat dengan mereka, ya dengan kedua lututmu kedua lutut maksudnya maksudnya dengan husyu dengan tundu ya dengan khidmat. jadi Allah menghidupkan hati dengan cahaya hikmah luar biasa ilmu itu seumpama dengan cahaya ilmu yang baik bukan ilmu yang jahat ya. ilmu jahat menjadi kegelapan Nanti akan dibahas di babak berikutnya. Menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Nur. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah dengan hujan. Sebagian hukam berkata, apabila orang alim meninggal maka ia ditangisi oleh ikan di air. Oleh burung di udara. Ia hilang tetapi disebutannya tidak dilupakan penyebutannya. Ya, sebagian hukam berkata, kalau orang alim meninggal maka ikan pun menangis. Burung pun ikut bersedih. Bayangkan ikan dalam air bagaimana nangisnya kita nggak tahu. Tapi sebagian hukama berkata seperti itu. Hilang dia orangnya tapi tidak pernah lebut, tidak pernah lupa untuk disebut namanya. Seperti Imam Ghazali walaupun sudah tidak ada orangnya tapi disebut di mana-mana. Ya. Walaupun banyak fitnah, ya. Direndahkan karya-karyanya. Tapi tetap saja. ya Orang tidak melupakannya. Az-Zuhri rahimahullah berkata, ilmu jantan dan tidak menyintainya kecuali oleh laki-laki yang jantan. Ilmu itu seperti sesuatu yang jantan. gitu, Dan tidak disukai kecuali oleh orang-orang laki-laki yang jantan. Ini sebenarnya perumpamaan dari Imam Zuhri ini artinya ilmu itu laksana sebuah kejantanan. Jadi laki-laki yang benar-benar laki-laki bukan laki-laki yang cuman bodinya yang besar aja yang kekar bukan. Nah, mereka itulah yang lelaki yang jantan yang sejati. Nah, inilah yang Eh, dapat saya sampaikan dari kitab Ihya ini dari bab pertama tentang keutamaan ilmu, mengajar, belajar, dan dalil dalilnya dari, dari Quran dan hadis dan dalil akli. Ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ke eh, topik berikutnya yaitu keutamaan belajar. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan uh, catat di kolom komentar, ya dan dipersilahkan bagi siapa saja yang uh, ingin terus mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk uh, subscribe agar dapat. Terus mengikuti update-update terbaru dari kajian ilmu ini. Alhamdulillahikum falatakanan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.